Oke, okay, jadi di video kali ini kita akan me-review Card Driving Indonesia versi 5.1 Ada apa aja yang baru di versi kali ini, simak videonya sampai habis Oke, okay, jadi untuk pertama kalinya Card Driving Indonesia masukkan fitur yaitu fitur uang Yang dimana kalian dapat membeli sebuah kendaraan menggunakan uang tersebut Cara mendapatkan uangnya itu hmm, sangat mudah ya, kalian dengan jalan-jalan menyetir mobil gitu nanti dia sistemnya akan memberi kalian uang secara otomatis dengan dia jalan-jalan menaiki kendaraan untuk dan untuk membeli kendaraannya kita pertama kali akan masuk ke showroom di sini di belakang kita oke kita masuk oke di sini kalian akan menemukan beberapa berbagai jenis mobil yaitu coupe, siram, suv, mpv, hatchback dan lainnya untuk teman-teman yang belum membeli kempas seperti car luxury jangan membeli kendaraan seperti Toyota Supra lalu kemudian Toyota Land Cruiser atau Toyota Alpha yang terbaru karena jika teman-teman beli teman-teman tidak percuma tidak akan bisa menaiki atau menyetir mobil tersebut dari teman-teman kalau belum membeli gamepadnya, jangan membeli mobilnya dulu. Oke, okay, di sini kita memiliki uang 66.000 dan di sini kita lihat ya, kalau kendaraannya itu disini mempunyai fitur uh, horsepower atau performa mobil tersebut dan tidak hanya itu kita juga bisa memilih catnya. Tetapi ada di kota Surabaya yang blender chat itu tetap bisa meskipun itu tidak tersimpan. Kalau di sini tuh sistemnya tersimpan tapi kalau bengkel chat yang ada di Surabaya itu tidak tersimpan oke jadi ini dia mobilnya kita akan syaki. Nah di sini masih ada beberapa bug ya, yaitu yang pertama ketika mundur lampunya belum menyala secara fungsional, jadi ada beberapa bug. Tapi untuk lampu rem, terus lampu sein juga masih berfungsi. Hanya saja lampu mundur yang belum ada. Oke. Okay. Nah, nah kalian lihat di atas itu ada uh, informasi mengenai waktu kita, lalu uang kita seberapa berapa banyak sih yang kita dapetin melalui kita jalan-jalan menggunakan mobil. Dan juga ada jarak tempuh kita menggunakan mobil ini. Oke. Okay. Jadi kita jalan ya nah teman-teman ya di bagian atas itu kita jalan dan uangnya akan menambah masuk ke istilahnya ke dompet kita ya kalau teman-teman menyerah berarti semakin kita kencang berjalan semakin banyak uang yang kita hasilkan enggak nah, juga karena semakin kencang bisa jadi kalian tidak akan mendapatkan uang tersebut jadi teman-teman jalannya biasa aja ya seperti aja Oke, di sini masih belum ada yang baru ya karena yang baru itu ada di kota Surabaya jadi kita mungkin Skip dulu di sini sampai di gerbang tol Surabaya. Oke, kita sudah sampai di Surabaya. Ini gerbang tol Surabaya. Nah, ya Teman teman saya juga memberi informasi, beberapa kendaraan itu memiliki suspensi yang berbeda-beda juga jadi seperti contoh, seperti gagal kita Itu kan uh, agak lima, gitu ya. Itu juga beda dengan kendaraan saya. Ini jadi setiap mobil itu memiliki watak suspensi yang berbeda-beda. kita lanjut. Nah, jika teman-teman melewati Surabaya sini, ini ada yang baru, yaitu di sebelah kanan ada uh, musola ya, atau masjid di sebelah sana, di seberang itu, Setelah ada hotel. Jika teman-teman lurus terus ya kan dari hotel atau garasi di Surabaya sebelum ada pantai teman-teman bisa lihat di sebelah kiri ada oh, belokan ada pertigaan di sini kita belok ke kiri ya nah, kalau teman-teman tahu ini menuju mana? Ini menuju ke Candi Borobudur atau ke Jogja. Nah Candi Borobudur ini ada di sebelah kiri. Ini berhubung malam jadi agak gelap ini dia ya. ya, pintu masuknya tuh ya. Taman Wisata Candi Borobudur. Disitu ada toko kelontong ya, kios. Dan ini adalah Candi Borobudur. Kita lihat sebentar ya, kita turun sebentar. Oke ini Borobudur. Sudah malam, jadi gelap ya tempatnya. Tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan masih kelihatan di sini, meskipun gelap, agak gelap sedikit. Oke, jadi teman-teman buat yang nanya kenapa sih update-nya itu mengutamakan dari sisi landmarknya Indonesia seperti di Jakarta ya, kan ada Monas. Ada benar Renai, terus di Surabaya juga ada Tukubalawan Terus di sini juga ada Borobudur Seperti nanti juga di Bali akan ada Tanah Lot ya kan? Karena game ini juga sudah ibaratnya cukup terkenal ya? Tidak hanya di negara Indonesia tapi juga di negara tetangga Seperti Malaysia, ber juga Singapura mungkin ya, Thailand, Filipina juga ya kan Nah itulah mengapa um, si pengemudi Indonesia lebih mengedepankan Landmark yang ada di negara Indonesia Jadi istilahnya biar lebih terkenal lah gitu ini karena berhubung gelap, ya, jadi mohon maaf, ya, begitu kelihatan candi berbodohnya. Kita lanjut jalan aja, kali ya, biar nggak kelamaan videonya. Oh ya, buat teman-teman yang tanya, ya, itu kenapa model 3 dimensinya dari candi berbodoh itu seperti biasa aja, yang nggak ada yang menarik, nggak begitu detail. Itu dikarenakan oh, biar para pemain yang di mobile atau di smartphone itu bisa merasakan juga. Jadi, istilahnya ini. Nah, support di semua device jadi HP yang high end ataupun yang low end itu bisa merasakan oh, game ini gitu oke kita lanjut jalan nah, lagi kita belok ke kiri nah ini ada terowongan deh kita lewat terowongan nah kalau teman-teman lihat di atas itu adalah jalan tol Cipali jadi yang kita lewat di Jakarta ke Surabaya maupun sebaliknya itu lewat atas gitu. nah, ini kita belok ke kanan Oke, okay. ini masih ada kekurangannya. Ini belokannya begitu patah. Katanya kedepannya akan dibenerin lagi biar nggak begitu patah. Untuk kedepannya, jalan provinsi ini akan dibuat jalan menuju ke kota di Jakarta dan juga bisa balik ke Jakarta juga. Jadi ada tempat ini ya buat mancing. Jadi sebelah kanan itu jalan tol. Ya dan ini sampai segini dulu ya untuk update-nya. Ini masih coming soon kedepannya. Kita terbalik. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian untuk video mengenai updatean terbaru dari Contra Indonesia versi 5.1. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kalimat serta kata, kata yang saya lontarkan di video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini gayar. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Terima kasih telah menonton.